Halo saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Apin, Environment Engineer PT Igru Internasional. Nah kali ini saya akan menjelaskan salah satu produk dari PT Igru Internasional yaitu bioteng. Saudara sekalian, apakah sudah tahu apa itu bioteng? Nah bioteng adalah tangki septik yang ramah lingkungan yang dibuat oleh PT Igru Internasional yang terletak di Jalan Raya Pasar Komis Cikupa, Kabupaten Tangerang Nah, kemudian Bioten yang asli itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, kita akan lihat produk dari Bioten yang ada di samping saya ini Nah, produk Bioten yang asli itu yang ada inwose saudara sekalian dan emboss ini bertuliskan biotek. Nah, emboss ini langsung dari cetakan dan bukan dari stiker atau tempelan lainnya. Kemudian, produk dari biotek itu yang asli adalah dari PT Induro Internasional. Ingat ya, buatan dari PT Induro Internasional, saudara sekalian. Nah, dan juga untuk produk biotek itu berwarna ivory seperti ini. Oke, jadi kita ulangnya ya, saudara sekalian, ya. produk biotek yang asli itu yang ada infusnya, bertuliskan "biotek" dan emboss ini langsung dari cetakan, bukan stiker ataupun tempelan lainnya. Kemudian Tank yang asli itu buatan dari PT Induro Internasional Ya saudara sekalian, buatan dari PT Induro Internasional Nah, apabila saudara sekalian ingin lebih tahu tentang spesifikasi ataupun yang informasi lainnya Bisa kunjungi di website kami yang ada di bawah ini Nah, kemudian apabila saudara sekalian ingin hunting ataupun ingin langsung membeli secara online, bisa di toko online kami yang ada di bawah ini. Nah, itu ya saudara sekalian. Dan saya tekankan sekali lagi untuk saudara sekalian, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan juga rajin mencuci tangan. Oke, semoga saudara sekalian diberikan kesehatan dan kita juga cepat memutus rantai COVID-19. Mungkin itu dari saya, ingat safety tank, ingat juga biotank. Itu ya saudara sekalian, terima kasih, salam biotank.